lagi ya Fatan gimana who is your superhero favorite superhero Fathan bingung nggak pernah nonton ya Fatan nggak pernah nonton superhero nggak pernah nonton Iron Man nggak pernah nonton ini nggak pernah nggak pernah nggak suka berarti ya oke ya udah nggak apa-apa I berarti ka saya tidak pernah nonton superhero berarti bahasa Inggrisnya bagaimana I I never never, never Watch. watch nah, superhero. Ever watch movie gitu nggak apa-apa. Saya nggak pernah nonton nonton film. Yang gak apa-apa gitu. But hari ini Mas Bakti akan perkenalkan superhero ya. Jadi nanti kita buat superhero sendiri. Ya. Oke. Okay, nah, sebelumnya kita belajar sinonim dulu, adik-adik ya. Nah, Mas Bakti pengen tanya. Ada kata sinonim. Sebenarnya artinya apa sih sinonim? Ada yang tahu nggak sinonim? diajarin kan sekolah artinya apa per persamaan persamaan kata nah, sin sinonim itu sama seperti bahasa Indonesia ya artinya persamaan kata nah adik-adik perhatikan gambar ini ya coba ada kata happy happy itu artinya apa senang tenang oke senang. ada kata yang lain ini ya. Perhatikan ya adik-adik ya. Nah di sini adik-adik itu ada kata yang sifatnya itu sinonim. Tapi ada satu yang dia itu bukan bukan sinonim. Perhatikan. Nah yang warna ungu dia itu sino, sinonim. Sinonim. Persis. Maknanya itu sama atau dekat gitu ya. Ada happy artinya senang. Tadi sudah. Ada please itu artinya juga apa? Senang. Biasa, senang juga. Senang. Let artinya apa? Uh, senang, senang juga, senang <laughs> ini, juga. Kan sinonim, ya? ini, kan? Sinonim ini, oh, kan? Yeah, sinonim, sinonim. Itu juga senang. nah yang kuning itu dia, bukan senang bukan sinonim. Bukan senang. Let itu artinya apa? Saya sedih, sedih tuh kan? Berarti kalau Mas Bakti, kalau Mas Bakti senang nih. Mas Bakti senang, Mas Bakti bilang gini: "I am pleased. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh. boleh, boleh Good ya." Coba berarti ya, bukan Adik-adik. Please. -adik. Please. Nah, jadi Adik-adik jangan cuma bilang happy, bilangnya kayak gini juga. Please. Kemudian please. Ini bagaimana? Glad. Glad. Ya, glad. glad itu juga senang. Jadi kalau kalian Adik-adik, kalau mulai ngomong itu kalau saya senang jangan cuma pakai happy, boleh pakai please, glad. boleh pakai glad, ya. Nah, yang set itu bukan Bukan ini, bukan sino, bukan sinonim, gitu ya? Oke, sebentar ya, ada-ada ya. Cari. Sebentar ya. Sebentar ya, ada-ada ya. Mas Bakti, cek dulu nih. Oke. Sebentar ya, Mas Bakti minta waktu 2 menit sebentar ya, Mas Bakti apa ininya jaringannya bermasalah sebentar, Mas Bakti cek dulu. Takutnya nanti ganggu ini kalian. Oke, lanjut ya, Adik-adik ya. Ini sudah, nah, ini sudah ya, nah coba, kelihatan nggak adik, adik Kelihatan. Kelihatan. ya. Nah coba kita ini ya, ada kata ini, beautiful, ugly, pretty, handsome. Kira-kira yang sinonim itu yang mana? Yang yang bukan sinonim yang mana adik-adik? Yang Agly. ugly. Ugly. Oke, coba kita artikan satu stasi ya, pretty itu artinya apa? cantik cantik ya bagus cantik cantik. Cantik. cantik handsome ganteng ganteng ganteng atau cantik juga boleh ya handsome itu boleh dipakai dua-duanya ya jadi misalkan handsome woman gitu ada ya cantik tapi cantiknya uh, cantiknya itu cantik yang kokoh gitu cantik yang apa cantik cantik yang kayak cowok gitu boleh handsome gitu boleh nah ugly itu apa Agli, jelek. Agli itu je, jelek. jelek. Berarti bagus adik-adik ya. Nah ini ya, yang jelek. salah itu adalah a, Agli. Agli. kayak gitu ya. Nah ini yang dua ini yang yang tiga ini beautiful, pretty sama handsome. Berarti kalau misalkan ibu saya cantik, Mas Bakti bilang gini boleh nggak? My mother is pretty, boleh nggak? Boleh. Boleh gitu ya. Artinya kalian adik-adik masih kecil kan? Artinya kalian tuh belajar kosakata yang banyak. Jadi jangan cuma yeah. satu aja gitu ya. Nah, ini coba satu lagi ya. Yuk. Yang bukan kosakata yang mana? Coba Pelan-pelan dulu aja, nggak usah langsung ini dipikir dulu ya, Mas. Bakti waktunya lama ini. Maksudnya, kita latihannya nyantai hari ini. Materinya dikit karena besok baru mulai buku lagi. Itu besok pertemuan apa, hari hari Senin baru, baru buku baru. <tuh> Oke, saya okay. Mas Bakti tanya Didi ya, Didi, kira-kira mana jawaban Didi? yang Happy ya. heavy oke jadi Happy oke kalau ini kalau uh, kalau sanja jawabannya mana yang bukan yang bukan sinonim skinny skinny oke okay. oke okay. terus kalau fatan jawabannya mana nggak harus, gak sama, harus ya nggak harus beda sama, ya sama, sama boleh sama apa sama sama Oke, okay, segini ya. Oke. Okay. Nah, perhatikan ada-ada ya. Coba kita mas bertibas bahas ya. Nah, ada kata thin. Thin itu artinya apa? Kurus ya, Mister. Kurus. Dan ada kata heavy. Heavy itu artinya apa? Gemuk. Gemuk, gemuk. gemuk gempal atau gendut gitu ya. Gemuk, gempal atau gendut atau orang yang berat. Jadi orang tuh yang itu loh apa yang dia nggak harus gendut tapi badannya tuh berisi gitu berisi. Jadi nggak nggak terlalu gendut nggak terlalu kurus boleh. Ada kata slim apa itu slim? Ada yang tahu nggak? Gak apa-apa, jangan takut salah. Langsing. Nah, slim itu langsing atau ku kurus, kurus sama aja. Nah, kalau segini apa? Uh. Apa skinny? skinny artinya ku kurus juga. Nah, berarti yang beda Fee. berarti yang mana ya? Yang bukan sinonim. He? Happy. Heavy ya, yang bukan tuh happy. Ah sorry heavy ya, bukan happy ya, tapi he. Heavy. heavy. Oke, okay, diingat-ingat ya. Berarti kata kurus bahasa Inggrisnya ada apa aja? Ada, ada thin, thin, slim. slim. Ada, slim, ada skinny. Nah, kayak gitu ya. Nah jadi, halo Pata, gimana? Awesome ya kalau berarti misalkan gini uh, apa kakak kakak perempuan saya kurus berarti bilangnya bagaimana my sister istin atau my sister is slim dua-duanya sama? sama aja boleh aja sama aja karena sino-sino kalau sinonim ya boleh tinggal pilih aja kalau Orang marah, orang ngamuk. Marah-ngamuk itu kan sama, toh marah-ngamuk. Apalagi sinonimnya marah, apa bahasa Indonesia? Marah-ngamuk, ngamuk. apa lagi? Uh. Naik hmm. pitam gitu, ada naik pitam dan sebagainya itu ya. Itu marah ya? Oke, lanjut ya. Adik-adik, ya, ini latihan itu latihan kemudian hari ini ya. Tarik ya. Oke, sekarang nih, ada ini, coba. Nah, ini agak susah. nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Coba Mas Bakti kasih waktu ya. Agak lama, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jangan-jangan takut salah ya. Salah ada hukumannya. Oke, coba kita ini dulu ya. Kalian ini dulu, kalian dulu. Nah, kita, kita koreksi bareng-bareng, coba. Yang bukan sinonim itu yang mana? Yang bukan sinonim itu yang mana? Love. Oke, bacanya gimana kemarin? Mm. Love. Love. Kha itu enggak dibaca, inget kan? Bacanya yeah. love. Love. Love. Nah, love. Ya, oke okay, good. Love. Ya. Oke lanjut ya, adik-adik, coba. Kalau sendiri tadi love. Kemudian kalau Fatan, apa? Crime. Cry, oke. Okay. Kalau saja, gak apa-apa. Jangan takut salah. Love, love, pakai love, love. Nah, love ya. Coba teman-teman tirukan, Mas. Bakti bareng-bareng yuk. Love, love. Oke okay, ya, love bener pakai. Coba kita artikan salah satu dulu ya. Love, adik-adik, artinya apa? Tertawa, ketawa ya. Love itu artinya tertawa ya inget ya laugh itu artinya terta tertawa Kertawa. kemudian ada kata ada kata cry apa itu cry menangis menangis bagus menangis. cry itu mena menangis. menangis nah kemudian ada kata sob apa nih hmm. sob menangis ya ada yang lain ada yang ini Kira -kira ada ide lain ketawa sob itu artinya menang menangis. Sob, iya, menangis. Nangis. Ya benar tadi, Mas Bakti hmm. ini aja apa ngecek kayak kira-kira kalian ini enggak? Ada yang beda pikiran nggak Sob berarti sama seperti cry, cry. Oke. Okay. Uh, ini uh, yang weep apa? Menangis. Menangis juga bagus ya. Berarti menangis itu bahasa Inggrisnya apa aja? Ada, Cry, try, sob, ada sob, ada, whip, whip bagus ya. Berarti yang bukan sinonim yang mana? Love, love. Yang bukan sinonim adalah love. love. Artinya apa tadi love? Tertawa, tertawa. Oke, coba buat kalimat dia. Ya. Adik saya, adik laki-laki saya menangis, menangis kita gitu aja adik laki-laki saya menangis gitu coba uh, fatan yuk adik laki-laki saya menangis my, my brother. my brother. boleh boleh pakai yang mana boleh pakai yang mana boleh kamu pakai whip coba pakai whip my bottle whip my brother whips bagus ya oke okay, selanjutnya uh, coba coba ini coba Didi buat kalimat pakai sop di pakai sop sop kayak hmm. nah, coba coba kayak uh. nah, nah. my my friend My, apa? my friend, my friend, friend shop gitu aja. Sop. Gak perlu pakai is my friend, oh, my friend, sop. Nah, ini kan kata kerja ya. Kalau kata kerja itu, kalau bikin kalimat, gak perlu pake tuh. Tobi. To to langsung aja, my friend, shop gitu ya. lalu lupa. Terus, lupa, lupa, lupa. Okay, coba gak apa-apa. Nanti kita mulai lagi di, di buku baru ya. Nanti kita mulai dari ini lagi. Oke, okay, sanja, coba pakai cry, sanja, pake cry, bikin kalimat pakai cry My brother Christ, My brother cries. Ada s-nya. My brother cries. Ingat ya, kalau she he, it, itu kata kerja ditambahin apa? S, S. atau e-es. Masih e -S. ingat kan? Udah I'm lupa saying. ya. Kemarin masih ini ya. Baru per, apa pertemuan awal, -awal pokoknya. Nanti nggak apa-apa. Nanti diulang lagi, ya, diulang lagi ya. Diulang lagi pakai buku baru. Nah, nanti bukunya mas berarti kasih. Oke, itu ya. Ada-ada ya. Coba lihat lagi ya. Nah ini ya, berarti ada love, whip, cry, shock. Yang ungu itu apa namanya? si si Sinonim. Sino. Sinonim. sinonim, bagus ya. Oke, satu lagi yuk, lanjut. Ini kita latihan aja ya. Nah, ada tadi ya. Cuma kira-kira mana yang uh, sinonim. Uh, mana yang bukan sinonim. Mirip tadi kalimatnya, mirip. Cuma diganti satu unhappy, eh gimana? Unhappy. Unhappy. Unhappy. unhappy, unhappy, unhappy itu artinya apa? tidak bahagia. tidak bahagia atau tidak se, tidak senang. tidak nah, senang. perhatikan, menangis sama tidak senang itu si, sama tidak? beda. beda. beda. Gitu. orang yang, orang yang tidak senang tidak selalu menang menangis gitu kan, misalkan acara TV-nya jelek, nggak suka, kira-kira nangis nggak? Nggak kan? enggak <laughs> Jadi orang yang tidak senang itu tidak selalu menang, menangis. Yes. Ya? Nah itu unhappy. Nah, nah oke, okay. coba ya teman-teman ya, kita lihat ini. Ada salah satu superhero ya, bentuknya kayak gini ya. Kira-kira dia mirip siapa? Mirip siapa ini? Ada yang tahu nggak pakaiannya biru? Ada pakai apa? Pake jubang? Lupa namanya -nama. nama siapa ya. Coba namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Super? Superman. Nah, Superman. Superman. Dia kan Superman. Cuma bedanya, tengahnya itu ada? Ada logo no Ada logo w nya Nah, coba kita lihat. Ini dia ya. oke Kita baca Harusnya baik si lagi, ya ada ya. Ya nah, makanya dia pakai. We, ini bukan Superman tapi Super World Super, super World Kid. Kid. Nah, jadi anak kata-kata su Super. super. Oke okay, kita baca ya. Ini ada sebuah berita tentang uh, ini Super World Kid. Ya. Super World Kid is actually a primary six student in disguise. His real name is Jack White. Nah coba ya. Kita terjemahkan salah satu ya Dari atas ya Super word kid Is actually a primary Six student in disguise Si bocah kata-kata super ya Si bocah kata super ini Itu artinya kata ya Si bocah kata super ini Sebenarnya adalah anak Sebenarnya adalah anak Siswa Kelas siswa, Kelas 6. Kelas 6 bagus. In disguise. Disguise itu artinya apa? Menyam ah, yes. menyamar. Nah, menyamar. Disguise. nah, coba di ini ya, diperhatikan ya. Kalau ini silahkan dicatat. In disguise artinya menyam menyamar. His real name is Jack White. Artinya apa tuh maksudnya? His ah. real name is Jack White. Nama, nama asli, asli dia. dia. Light. Light. Light. Bagus, pintar. Nama aslinya Jack, Jack White. Jack White Light. itu itu nama ya, Nggak bisa diterjemahkan, Nggak bisa jadi cek putih gitu, nggak bisa ya, karena itu nah, nama ya. Oke, lanjut yuk. Born ya, on planet world. Born artinya apa? Ada yang Dilahirkan. Apa? Nah, dilahirkan di planet di planet di planet apa dunia hey. di planet word ya word gitu aja buat itu artinya apa tadi dunia bukan word itu kalau pakai word ya Pak nya itu ada lnya enggak Sanja World. enggak ada nggak ada word kakakak kata-kata kata itu loh yang apa saya kamu itu kan kata toh Oke okay. oh, mau jawab itu tapi takut salah gak apa-apa santai aja Jack left his home planet Jack left apa masih ingat nggak keluar apa? left itu bukan keluar mening meninggalkan meninggalkan rumah planet rumahnya gitu planet, planet rumah. rumahnya when he was a baby a baby when he was a baby artinya apa When itu artinya apa ya kemarin ya adik-adik ya? When itu kapan? Eh? Ket when, ya kapan boleh. Tapi ada makna satu lagi. Satu lagi adik-adik. Apa? Keti ketika. Ketika. ketika. Nah, when itu kalau digunakan untuk kalimat ta? Tanya. Tanya. Kalau dia untuk kalimat biasa. Apa? Kapan? kapan eh sorry. keti ketika. Eh, ketika kalau buat kalimat kalau buat kalimat tanya artinya ka, kapan. kapan tapi kalau buat kalimat positif yang bukan kalimat tanya, artinya apa keti, ketika ketika okay, oke lanjut ya when he was a baby artinya apa ketika, ketika dia bayi nah ketika dia bayi, ketika dia bayi, bayi. atau masih ke masih kecil. kecil boleh. Nah, jadi bayi atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ketika masih ketika masih kecil boleh ya. Oke, okay, uh, lanjut ya. Jack is a great kid. Uh, sorry kok, sorry ke, ke, ke ini ya. Sorry kok malah kebablasan. He was raised by Mr. and Mrs. White on Earth since then. Kira-kira apa nih? dia coba tirukan ya Iya. Dia. dia di apa dirawat race itu dirawat ya dirawat, dirawat. oleh oleh, oleh. oleh. oleh. mana itu coba Bapak. Mister and Mrs White nyonya eh sorry oh, nyonya. Eh, tuan dan nyonya tuan, nyonya, nyonya. <laughs> tuan dan nyonya White atau berapa sama ibu White Bapak. nama itu Ayu. nama White itu ya. Jadi suami istri namanya White gitu loh. Kepunian on earth since then. Sihi bumi setelah di bumi setelah itu gitu ya. Oke, lanjut ya. Jack is a great kid. Artinya apa? Jack adalah, Jack adalah anak yang great. Great anak, itu apa? Yang great anak yang besar eh. Bukan, sinonimnya. Anak Maka. yang he hebat, hebat. Ya, hebat. Great. Great, kalau uh, kalian sering ini kan great job gitu. Ada yang sering dengar gitu hebat. kan? Great job artinya apa? Kerja apa? Kerja bagus gurus, atau kerja yang he hebat. hebat? Great job kalau kalian di sekolah kan dulu. Great job di sama gurunya pasti kerja great bagus. job. Kerja bagus, gitu ya. his parent discover his great power and... Coba bentar ya, halo teman-teman, bisa mendengar Mas Bakti? Halo, A Saya, ya. oke. Okay. His parent, ya parent, itu apa adik-adik? Orang tua, orang tua, orang tuanya menemukan, ya Ma menemukan discover, itu artinya menemukan, ya, his great power, kekuatan besar besarnya, uh, besarnya. atau kekuatan besarnya. hebatnya gitu ya, kekuatan hebatnya. Dan, Dan Kecintaan besarnya Terhadap Kata-kata Kata-kata kata When he was young Artinya apa? Ketika Dia masih muda Ketika dia masih muda, nah, muda. Bagusan Yuk, Lanjut lagi ya he, he read all the great books In the house at the age of one Artinya apa? dia membaca semua buku di, di. buku bagus menemukan dia, dia membaca buku-buku yang he, hebat buku-buku yang bagus boleh hebat sama bagus, yes, bagus, bagus boleh di rumah, Di rumah. ketika masih ketika usian, usia, masih satu tahun. 1 tahun bagus saja ya kayak gitu 1 ya. Nanti, tahun. nanti kalau kalian sudah besar itu nanti ada materi penerjemahan ya. jadi nanti apa kalian bisa belajar penerjemahan tapi yang jelas intinya begini adik-adik, kalau menerjemahkan itu tidak bisa per, per kata karena yang diterjemahkan itu bukan katanya tapi mak, maknanya. nanti kapan-kapan kalau apa kalau kalian sudah dewasa pasti belajar ini. ya. When he was for Artinya apa? When he was for Ketika. Ketika. Dia. Ketika dia. dia. For itu maksudnya apa? Kira-kira bisa enggak dijadikan empat? Ketika dia empat. Boleh enggak? Harusnya bagaimana? Ketika dia berumur, berumur 4, 4 tahun. Ya. Ketika dia tahun. berumur 4 tahun, he already hmm. knew every word in the dictionary. Artinya apa? Dia siap. Already What? bukan siap. Ready itu artinya sudah ya. Kalau siap itu ready, nggak pakai al. Ya. Nggak pakai al depannya. Kalau already itu artinya su? sudah sudah, sudah. oke okay. mengetahui bagus mengetahui. mengetahui every word coba nggak apa apa Fatan ikut mengetahui. ya mengetahui semua semua kata -kata. kata kata nah setiap kata kata, kata, -kata di di, di. Dictionary apa arti adik? Coba ingat-ingat. Um, Dictionary. Mas Bakpi kemarin sudah ngajarkan dulu. Ingat-ingat dulu. Kamus. Kamus. Bagus. Dictionary itu artinya kamus. Kamus. Having the power. Having ya, the power. To fly. dan uh, faster uh, than life. Punya. Mempunyai. Ini, kekuatan, kekuatan. kekuatan. Fly faster kemarin apa faster fast itu cepat faster jadinya apa faster itu lebih cepat, cepat. bagus lebih cepat, cepat. daripada like like lam eh like kayak klaster dan light light itu artinya apa cahaya cahaya cahaya berarti dia itu bisa terbang cepat lebih uh, lebih cepat daripada caha, cahaya cahaya cahaya to, to lift things ya lift artinya apa tuh lift kalian kalau mau pernah naik lift enggak pernah pernah lift itu fungsinya gimana lift eh uh, naik, naik turun mengang turun mengangkat, oh, ya, mengangkat ya dia dia lift itu kan mengangkat mm -hmm. lift ya artinya itu mengang, mengangkat, to lifting as heavy as a building. artinya apa? Untuk, Untuk mengangkat barang-barang mengangkat ya. Barang-barang yang berat, se Seberat. Seberat. As heavy as seberat. Building, building itu apa? Ada yang tahu nggak? Building. Eh. Bangun. Bangunan. Bangunan. Jadi dia itu bisa ngangkat seberat bangun. Bangunan. Bangunan. To band steel, nah to band steel. Ada yang tahu nggak artinya band? Apa? Band. To band. band. Bukan band yang itu ya? Bukan band yang main musik itu bukan? tulisannya beda ini pakai e pen membengkokkan nah membengkokkan steel apa steel steel steel apa itu steel uh, itu ada tahu steel kayak baja-baja gitu nah ya? bagus steel itu artinya apa baja baja, baja. kalau pen steel artinya apa Membengkokkan baja. membengkokkan baja. Nah, membengkokkan baja with his strong arms and to travel in in time. time. Super word five speed guys ya. Uh, sorry with strong arms. Artinya apa? Dengan tangan yang dengan tangan kosong. Tangan kosong. Eh, masa kosong. strong. Tangan, tangan kuat. kuat. Kuat bagus. Kuat. Tangan dan to travel dan in time untuk travel artinya apa berpergian berpergian travel in time itu boleh diartikan gini adik-adik boleh diartikan apa uh, ini ya apa perjalanan waktu ya artinya bisa balik ke masa lalu gitu loh jadi bisa balik ke masa lalu atau bisa pergi ke masa-masa ke, masa, ke depan. masa lalu eh <laughs> bisa kemasan masa lalu atau bisa ke masa depan time. travel in time bahasa Inggrisnya per, apa uh, perjalanan lintas waktu ya kalau bahasa Indonesia super word ya super word ini fight bad guys ya fight artinya apa fights. They, uh, fight fight uh. melawan Melawan bad guys itu apa? Huh? bad pet itu arti... nah, Penjahat nah. bagus, Fatan. Penjahat. bad guys itu artinya penjahat atau orang-orang jahat, boleh ya? Forward peace untuk peace artinya apa? Kedama untuk kedamaikan dunia itu, kalau yang itu Pendingan. Sanja, ada adik, adik Sanja Fatan dan juga ini. Jadi, perhatikan word yang itu. Yang tadi artinya dunia itu ada L-nya ya. Tuh kan? Ada L-nya kan berarti bacanya world, artinya dunia. dunia dunia. Coba lihat yang judulnya itu deh, yang po pojok kiri itu ya, pojok kiri itu. Yeah. Ya. ada L-nya enggak itu? Yang super enggak ada, itu artinya ka, ada. kata word ya. Jadi mirip tapi hati-hati ya. Satunya ada L-nya, satunya ti, tidak. Tidak. Please for the right use. Word, untuk menggunakan kata yang benar. Coba kita lihat tadi ada ya. Nah, coba lihat tanggalnya ya tuh ya. Today, today. Kira-kira itu masa sekarang atau masa lalu atau masa depan? Coba lihat. Masa depan. Masa depan. depan. sekarang belum tak belum tanggal segitu toh. Ya, tahunnya masih tahun berapa? 2023, 2023 kan? 2023. Masih lama. Ya maaf ini ya coba ini story about a person life cerita tentang hidup, nah, hidup. seseorang person seseorang. life nah, coba ya nah ini adik adek kita akan belajar ini ya sebentar ya nggak usah ini nah coba ya Adik-adik, di sini ada kata tadi ya kita belajar sinonim ya coba tadi ada kata yang diulang ulang itu ada apa ada great great tadi artinya apa bisa bisa apa aja hebat hebat apalagi hebat bisa bagus bagus oh, kemudian apalagi terus hebat uh. bagus apalagi great tadi yang ini bisa be besar besar bisa besar boleh ya besar great uh, ini apa great building artinya apa great building bangunan yang be yang, yang besar. besar. Nah, great itu bisa artinya bisa banyak. Jadi adik-adik kita belajar sinonim ya. Jack is great cake ya. Jack itu anak yang kira-kira apa ini? Artinya hebat, hebat, bagus, baik atau hebat. besar. Hebat. hebat. Hebat. Bagus ya, anak yang he anak yang hebat. Bagus, lanjut ya. His parents discover his great power. Berarti artinya apa ini? Orang tuanya. Um, orang tuanya. Menemukan. His great greatnya aja artinya apa kira-kira? great -kira? yeah, ya di situ. Um, kekuatan besar. Nah, kekuatan besar. Jadi, great itu diartikan be. Besar. besar ya kekuatan besar jadi bukan he bukan hebat gitu loh. makanya itu kalau diterjemahkan adik-adik kita harus menguasai apa Sino, sinonim sinonim karena kata itu maknanya bisa bah banyak nah nggak apa-apa nanti kalau bahasa Indonesia kan juga sama nah kita belajar pakai bahasa Inggris pelan-pelan nanti di dua pertemuan setelah ini selesai nanti kita pakai buku baru ya oke okay. And the great love of words, apa itu? Kehebatan, kehebatan kata-kata, ya, kecintaan. Jadi itu kehebatan, great itu artinya kehebatan. Sama seperti yang di, yang paling atas, kalimat paling atas ya. Kemudian, he read, he read sorry, all the great books. Halo adik-adik. halo. Ya, Mister kira-kira grade di sini artinya apa ya? He read all the great books. He read all... bagus. Bagus, buku bagus. Yang bagus. bagus. Nah, buku-buku bagus tuh kan, Adik-adik perhatikan. Yang tadi ada apa tadi? He hebat. hebat. hebat. Ada besar, besar. Ada, bagus. ada bagus, ada tadi juga grade tadi ada bisa, luar, luar biasa, luar biasa. juga boring. Nah itu namanya apa adek-adek? Sinonim. Sino sino Jadi maknanya sama tapi artinya berbe, berbeda. berbeda. Nah ini ya, coba Oke, lanjut ya. Nah kalau grade seperti ini, itu jatuhnya nanti bo boring. Makanya kita ganti ya, coba yang lebih cocok ya. Nah, ini ya. Nah, ini namanya adjektif. Kemarin sudah ya. Ada adjektif, ada verb, ada noun, verb, ada yeah. ad, adverb. adverb. Coba. Saya tanya Mas Bakti tanya satu-satu ya. Adjektif itu apa? Sifat. Kata sifat. sifat. sifat. sifat. Lalu contohnya ada sad. Ada sad, sinonimnya ada apa? Un unhappy. Unhappy. Ya, sad itu sedih, unhappy itu tidak tidak tidak tidak bahagia. tidak bahagia ya. Nah, Kemudian ada verb. Apa itu artinya verb, Adik-adik? Kata kerja. Kata kerja, bagus. Contohnya itu ada cry ya. Kemudian, Adik-adik, ada sinonimnya apa? weep. Weep. Nah, itu sama ya. Weep ini artinya sama. Menangis. Menangis. Ada noun. Apa kalau noun kata kata benda kata benda eh. bagus ada ya bener kata benda ada child ada kid, kid. artinya apa child sama kid uh, anak, kecil. anak kecil anak kecil berarti artinya apa sino sinonim, sinonim. nah oke okay. kalau adverb itu kata keter -kata, kata, kata keterangan sadly itu anak. maksudnya anak. Uh, apa Uh, secara sedih atau meneng mengenaskan sekali gitu boleh. Ya. Coba ini nanti kita fokus ke dulu aja. Nanti yang adverb itu di buku selanjutnya Mas Bakti jelaskan. Selanjutnya. Bentar ya. Halo adek adik bisa mendengar Mas Bakti? Halo. Halo, Mister. Oke ya, adek adik ya. Nah, coba kita ini ya. Uh, ini nanti kalau sudah ini Okay, ini ini ya. Ini materi campuran sama materi macan mas Bakti ya. Jadi dipercepat aja, nggak perlu ini. Benar ya, mas Bakti. Percepat aja dulu, biar nggak terlalu lama. Karena ini sebentar. Nanti kita besok belajar nulis ya. Nanti hari apa? Hari Rabu. Itu nanti sudah, sudah lanjut ini. Oke, nah kita belajar sinarmu ya. Tadi ada grid ya. Coba. Allah, Adik, bisa ini enggak? Bisa mendengarkan seperti enggak? Bisa, Mister. Bentar ya. Ah, sebentar. Agar coba perhatikan adik-adik ya di sini ada tadi grid ya tadi kalau meng apa menggunakan kata grid-grid kayak tadi artinya uh, kalian bingung nggak maknanya satu bingung kan makanya kalau ini disarankan menggunakan sino sinonim, sinonim. ya grid itu ada maknanya pertama yaitu ada kalau ukurannya be, besar ukuran ya jadi konteksnya itu ukur ukuran jadi sinonimnya ukuran. ada big ada large ada bagaimana itu yang ada ada itu apa bajanya kira-kira mana udah loh ya large ya yang terakhir yang kanan paling kanan artinya apa bacanya coba tirukan mas bakti ya huge huge huge artinya apa hmm, be -besar. besar besar jadi great itu bisa sinonim dari big large, large. sama sama huge. Ya. huge big large sama huge ya. coba huge. apa tadi yang terakhir huge artinya huge. Be besar jadi kalau misalkan Big house sama huge house, kira-kira maknanya sama nggak? Sama, sama ya, karena itu sinon, sinonim, Enggak usah di, bi, usah bingung. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian makna keduanya itu adalah sangat penting, sangat penting, very important ya, berarti sinonimnya itu ada ini, ada ini. Ada vital sama seri serius. Nah, itu kalau grade, grade itu diartikan sebagai sesuatu yang penting, ya. Misalkan "great meeting", artinya apa? "Meeting" itu apa? "Pertemuan" pertemuan, pertemuan. bagus, pertemuan. berarti pertemuan yang penting. Bilangnya Ping. bisa digantikan pertemuan dengan penting. "serius", "serius, serius meeting. meeting". Boleh Kemudian yang ketiga itu artinya "very". Very good, artinya apa? Very bagus. good, Sinonimnya ada wonderful, ya, excellent, cool, super, sama good, fantas, fantastic. Ya, ada wonderful, excellent, wonderful, cool, super, sama super, sama artinya fantastic. Nah itu ya, jadi Very good, artinya apa? bisa good, artinya apa? Very good, misalkan great Very great, great painting apa itu painting Painting. lukis lukis lukisan painting lukisan painting berarti kalau ada lukisan yang bagus boleh nggak uh, lukisan yang hebat ya misalkan Mas bakti tidak pakai great pakainya gini excellent painting boleh nggak boleh nggak kalau Mas Bakti katakanlah ada lukisan hebat bahasa Indonesia-nya kemudian Mas Bakti menerjemahkannya sebagai apa excellent painting bukan great painting excellent. boleh nggak uh. Bo? boleh. boleh karena sinon sinonim, sinonim. ada sini itu sinonim sinonim ya. kemudian nomor 4, lima dan seterusnya nanti ya latihan ya Oke, coba latihan nih, kira-kira adik-adik Peter is a great football player. Nah, great kira-kira kalau kalian ganti, itu diganti apa? Coba gantian ya, sekarang. Sanja dulu, Sanja kalau mau ganti great di sini, hebatnya itu mau Sanja ganti pakai apa? Luar biasa. Oke, luar biasa, berarti bahasa Inggrisnya apa? Mau pakai apa? untuk menggantikan grade. Tadi loh ada, tadi kan ada lo. yang paling bawah nomor 3 ini lo. Ini lo. Nah ini bisa menggantikan buat yang yang tadi pilih salah satu aja. Berarti grade di sini digantikan apa? mau, boleh sancang? harus nggak harus ini? Wonderful boleh berarti bagaimana? Peter is a wonderful football player. Oke, okay, artinya apa? Peter Peter adalah pemain sepak bola yang luar biasa. Bagus ya, jadi maksud Mas Bakti kalian itu jangan menggunakan grade-grade terus gitu ya. Pakai kata-kata yang lah yang lain, nah, kebetulan di sini itu konteksnya adalah very, very good. Nah, konteksnya itu very good, artinya ini ada banyak ini sinonimnya. Ya, kita lanjut lagi ya. Sekarang ini ya, itu boleh pakai big, boleh. Tapi kalau dia itu ukuran, ukurannya. Tapi kalau maknanya ini penting, itu pakainya serius, boleh. Tapi kalau maknanya ini pakai wonder, wonderful. Nah, coba ya, nah, ini yang bagus. Nah, tadi ya itu bagus ya coba sekarang ya eh uh, ini deh apa kita ganti ya sick artinya apa sick uh, sakit sakit nah coba kalian adik-adik ada yang ada kamus di sini ada yang bawa kamus coba ya kalau nggak ada nggak apa-apa ya coba kita latihan ya sick itu sinonimnya apa silakan Kemarin sudah di sama Mas Bakti tapi kalau kalian lihat lagi, nggak apa-apa. Sik itu sinonimnya apa? Artinya sakit. Coba ya, ada yang tahu apa-apa Jangan takut salah. Ill. Ill. bagus Oke lanjut lagi Ada apa selain iya, Silakan, ayo nggak apa-apa. Sinonimnya itu bukan cuma satu, ya. Ada banyak, oke. Sinonim. sakit, ya. Sakit, sick, selain ill, apa aja. Silakan, gantian loh. Didi sama Fatan, uh, sanza juga boleh, ya. Selain ill, selain sick, apa aja. Ayo, kalian boleh lihat ke sini, ya. Kalau pakai HP, ya. www.wardsmith.net itu boleh, ya. Tapi, kalau ini sekalian dulu aja. Nah, takutnya kalau buka HP malah ini. Tapi kalau mau buka HP juga silakan. Kalau kalian ada HP. Coba dilihat ada apa aja. Silakan diketik ya kalau uh, ini apa. Uh, ya. Sore. Sore. Yeah. Sore. Sor. Sor. Sor. Sor. Bagus. Ada tiga Sor. ya, ada ill, ada sick, ada sore. Apalagi? Masih banyak. Patan? Ini. Ada ini nggak? Masih ingat enggak? Kemarin masih di dijelasin Mas Bakti kan, yang sakit gigi bahasa Inggrisnya apa kemarin? Patan kain bukan Mas, ya. ya. pele ya. ya. nah artinya sakit gigi sakit gigi age. ya berarti sinonimnya ada tut edge tut berarti ada edge nya nah, ada ya Mas, bakti tulis ya di kolom chat ya. Age itu artinya apa? Sah, sakit ada Ada satu lagi, ada pain. Nah, bagus kayak gini, hari-hari ya. Jadi, maksudnya kata itu ada eh, banyak, jangan My cuma ini. satu aja. Oke, okay. nah ini ya, ada sick, ada ini sinonimnya, ini ya, ada Bentar ya, kalau second. Ada ini, ada bed. Nah ini ya, ada bed boleh. Ada apa lagi nih? Ada ada down boleh. Ada ill boleh. Ada apa lagi nih? An? Halo adik-adik. Halo. Iya Mister. An? Un An? Un un unhealthy? Unhealthy. Jadi kalau saya saya tidak sehat, bilangnya. I am, I am unhealthy, boleh nggak? Boleh Boleh Saya sakit bilangnya un, I am unhealthy, boleh nggak? Healthy, boleh Boleh, karena ini sinon, sinonim Jadi kalian tidak perlu Tidak perlu bingung tidak perlu Katanya bingung. beda Tapi maknanya Sama ya? Saya lanjut ya ada "unwell" tuh juga ya, Fatan. Jadi, kalau Fatan sakit, bilangnya bagaimana Fatan? Kalau sakit, bilangnya, saya sakit bahasa Inggrisnya gimana? Fatan, I am I, I, I, am, I, I am, am sick, sick boleh. Tapi kalau Fatan ini ya, belajar sinonim, bilangnya gini: "Fatan, I am, I un, am. unwell." Coba, I am unwell. Coba tirukan Fatan lm unwell. Nah boleh ya karena itu sinon, sinonim. Jadi bukan cuma sick ya, ada unhealthy, unwell dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita belajar sinonim yeah. lagi ya. Oke lanjut lagi ya, adik-adik ya. Sebentar. Kalau saya sebentar ya, mas Bati. Apa laptopnya ada bermasalah? Sebentar. Oke coba adik-adik ya nah ini ada il ya, Anuel boleh. Nah ini ya, Peter tadi ya, Peter caught uh, caught a cold. Itu artinya apa? Caught a cold. Cold itu artinya apa, ade -ade? Masih kan nggak? Kemarin sudah loh ya, cold. Apa itu cold? Gambarnya orang apa itu? Coba lihat gambarnya. Cold artinya apa Cold? Dingin. Dingin boleh. Nah dingin. itu makna pertamanya. Makna keduanya kira-kira nih apa? I caught a cold. Arti, makna keduanya selain dingin adalah the de, demam. demam. Demam flu itu loh. Demam flu itu cold ya. Peter caught a cold last night ya. Peter mende apa? terkena demam sema semalam last night semalam. itu semalam atau kemarin malam he was very he was very sick artinya apa dia sangat dia sangat sakit sakit dia, sakit. Dia sakit nah adik-adik tadi kan kita sudah belajar sinonim ya jadi bisa digantikan dengan ill boleh he, he was very Anil. he was very ill boleh atau he was very Unwell boleh atau he was very down hmm. boleh terus ya nah coba kalian ini ya apa eh, ini ya oke coba kalian bantu ya si kapten dogi ini untuk membuat apa membuat kalimat yang lebih menarik supaya nggak membosankan nah, coba ya teman-teman ya what Will I be? Nah, coba ya. Oke, adik-adik, coba. Di sini ada kata big ya. Big-nya itu diulang-ulang ya. Nah, kira-kira kalian coba cari sinonim yang tepat nih. Nah, coba. Kira-kira sinonim, sinonim apa adik? tadi? Padanan. Ya, padanan kata atau persamaan kata. Jadi, kira-kira supaya kalimatnya itu menarik, enggak big-big terus gitu ya. Tadi ada great, ada wonderful, ada fantastic tadi ya. Diingat-ingat ya. Oke, silakan aja. Yang keluar di kepala kalian nggak apa-apa. Jangan takut salah ya. Yang kepikiran gitu aja nggak apa-apa ya. Oke, sekarang Mas Bakti mulai dulu ya. Mulai Mas Bakti dulu ya. When I am big. Ya. When I am big. Artinya apa? Ketika saya sudah yeah, ber besar. sudah besar nanti. gitu ya. Mati. I will buy. A big house and house. a big car Nah coba hmm. nih I will hmm. buy a big house And a big car Kira-kira Sanja Mau menggantinya bagaimana Sanja Supaya enggak pakai Big-big terus Cari sinonimnya Sanja Saya akan membeli Ayu. I will buy a A uh. Great house. Bagaimana, Sanja? Halo? Huh? Great house. Oke, okay. great. Bukan great. Great Great house. Terus? Uh, big car. Big car. Mas, selain big car, sinonimnya tadi kan sudah? Tadi loh, yang bentuk ukurannya itu loh. Tadi ada apa aja? Kalau besar tadi ada apa aja? Kalau yang ukurannya ada apa tadi? Ada big, ada great, ada apa lagi? Ada huge. Tadi kan sudah oh. toh? Ada Large. huge, ada apa lagi? Large tuh bisa. Large. Nah, coba. Coba, coba diulang lagi ya. Sanjayo, I will buy. buy a great great house. Oke, okay. bisa digantikan lebih cocok lebih cocok pakai large ya. Large house ya yeah, and large house and, and huge car. Oke, okay, good. Nah, kayak gitu. Jadi, gunakanlah sinon sinonim supaya kalimat kalian itu, bah bagus. Jadi, bagus. jangan cuma pik-pik aja gitu ya. Nah, selanjutnya nih. Eh, uh, coba Fatan ya. Halo Fatan. Halo, Fatan. Halo. Oke, Fatan ya, coba ya. Outside the big house. The big house. Artinya apa, Fatan? Rumah besar. Oke, rumah besar. Coba, Fatan, cari sinonimnya, Fatan. Big house. Kira-kira Fatan mau ganti apa? Ada kata big tadi, Fatan. Tadi ada banyak ya. Tadi ada banyak nih. Tadi kan ada banyak, toh. Udah lupa ya, Muncul ke belakang. Kalau ukuran, nah ini ada big, ada large, ada huge. Ada apa lagi? Kan banyak ya. Coba Fatan mau pakai mana? Fatan diganti apa? Large? oke boleh ya. Coba berarti dibaca Fatan yuk. Oke, diingat baik-baik ya. Ada ya, kalian sudah ini, sudah belajar, sudah lama. Jadi mulai belajar Sino. Sinonim, ya. Berarti outside the the large house. Good, outside the large house, ya. Artinya di luar, di luar, di luar. rumah yang yang ber yang besar. Nah, di luar rumah yang besar. Besar. Koma. Nah, sekarang setelah koma, Didi ya. Oke, lanjut didik Coba dilanjutkan. Hah? Coba dilanjutkan. I will plan. I will plan. Oh, diganti. Ya, diganti. Bignya ini diganti sesuai kamu. I will plan. Boleh yang enggak tadi ya? Yang di di luar tadi boleh, ya? Uh, kalau misalkan kalian ada nemu-nemu sinonim yang lain juga boleh ya, silakan. Uh, ini, jadi, ayo. Hmm. Ya. Yeah. Uh. ayo dibaca I will plant I will plant many itu saya akan menanam banyak pohon besar ya Mister nah, ya banyak pohon yang besar Nah kira-kira bignya mau diganti apa I will plant many great great trees Oke okay, pakai trees. great. Oke okay, selanjutnya and eh, uh, uh, apa build um, build itu artinya apa, mem? membangun membangun apa build a big pond bangun nah, kolam besar. Nah kolam besar kira-kira mau pakai apa? large large oke, okay, good large pond Large pond in, in, my... in my big garden. Oke, okay, big dipertahankan. Oke, okay, nggak apa-apa ya, Adik-adik ya. Jadi gini isinya oh, ya. Hard Jadi to nanti kalau di kalau di big-nya dipertahankan nggak apa-apa, karena kalian masih belajar ya. Nanti kalau pertemuan besok nanti kita belajar yang ini lagi ya. Oke, okay, boleh ya. Nah, ini ya, Adik-adik ya. Jadi intinya, Adik-adik, kalian sudah belajar sinonim ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita coba merangkai kalimat lagi ya, tapi sekarang coba nanti Adik-adik ya. Coba kalian, nah sebentar ya, mana ya? Eh uh, kalau kalian ingin mencari sinonim, boleh melihat ini, tesaurus.com. Nanti tinggal diketik aja katanya, ya. Coba nih Adik-adik, pas bakti pengen kalian mencari ini, sebentar ya. Mas Bakti ingin kalian mencari ini, sinonim dari uh, tiga kata ini ya, sebanyak-banyaknya aja. Nggak perlu gak perlu banyak, kelima kata ini ada kecil, kecil, kemudian ada, uh, ada ini, ada cantik tadi sudah kecil, kemudian uh, apa ya kecil apa sebentar ya, bersih, kemudian uh, luas, ya. uh, kemudian ada kata uh, "makan", ya. kemudian uh, lari. Nah. Oke, okay, adik-adik, ya, perhatikan kecil bahasa Inggrisnya apa, small. Small, oke. Okay. Nah, kalian tugasnya adalah mencari kata yang sinonim dari small. Apa aja? Nanti saran saya, Mas Bakti, ada itu. Coba buka Tesaurus ini ya. Nah, Tesaurus. Bentar ya. Di mana lagi? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Buka Tesaurus ini ya. Nanti diketik aja. Nanti bakal keluar sinonimnya. Ya Ini ya. Kalau enggak, coba lihat kamus atau tanya ini atau tanya ini coba ya Tsauros dot nah, itu cara baiknya tapi kalau kalian punya cara sendiri juga nggak apa-apa itu melatih kalian untuk belajar sino, sinonim ya lanjut lagi ya, ada small terus apa lagi gitu ya ya berarti misalkan small terus apa gitu ya small apa kemudian yang bersih bahasa Inggrisnya apa? Bersih bahasa Inggrisnya apa? Bersih. Clean. Bagus. clean hmm. bagus Pak Tahan. Nah, sekarang coba kalian cari sinonim dari clean itu apa aja. Nah, ada misalkan apa gitu nanti silahkan dicari ya. Clean itu apa aja. Kemudian ada luas. Luas itu bahasa Inggrisnya white. White. Nah, sinonimnya apa? Silahkan nanti kalian cari ya. Sinonim dari white itu apa aja. Kemudian ada makan. Bahasa Inggrisnya apa makan? makan eat. eat. Eat bagus. Nah, kalian cari sinonimnya eat it itu apa aja ya. Kemudian yang terakhir lari bahasa Inggrisnya apa? Run. Run bagus. Nanti kalian cari sinonimnya dari run itu apa? Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Maksudnya coba karena kalian sudah lama belajarnya, coba kita belajar sino sinonim ya. Nanti ini sinonimnya ini gitu ya. Karena kalian sudah lama belajarnya, nanti mudah-mudahan tulisan kalian itu bah, bagus. Atau bahasa Inggrisnya itu jadi tambah, jadi tambah bagus. Ya. Coba Amin. ya, ini, nah ini silakan difoto ya, atau di ini catat. Coba kalian tarik sinonim dari lima kata ini sebanyak-banyaknya. Boleh lihat Taurus tadi, atau boleh lihat kamus. Boleh ya, kalau Taurus ini caranya ya. Kak uh, ini tesaurus.com ini apa website ya jadi nanti tinggal diketik aja tinggal diketik ininya ini caranya ya nah, tesaurus..com nah ingat ya sebentar ya, Mas seperti ini ya berarti lupa Seperti bingung. Oh ya ini ada adik ya. Ada ini coba di scale lagi. Ini diingat baik-baik atau boleh di atau boleh dicatat, adik-adik silakan carilah sinonim sebanyak-banyaknya, gitu ya. Oke, okay. sudah difoto? Sanja, Patan, sama ini, atau mau ditulis? Silakan ya. Sudah? Sudah. Sudah ya. Oke. Okay. Kalau sudah, nanti kita ketemu hari ini ya, hari Senin lagi kita ketemu. Nah nanti kalau bulan puasa, mulainya lebih awal ya, mulainya jam sekitar jam 3 atau setengah tiga. Soalnya Nanti kalian kan kalau buka puasa kalau belajar kan ini ya apa enggak enak makanya kita mulai lebih awal nanti kalian nggak uh, usah ini nggak usah bingung nanti kelasnya cuma satu jam aja nggak usah lama-lama nanti langsung kalian boleh boleh ngaji ke, ke apa ngaji ke musola atau apa gitu boleh ya jadi belajarnya siang hmm. ya nanti satu jam aja nggak usah nggak usah lama-lama kalau kalau puasa kan pulangnya cepet kan jam yeah. ini sudah pula jam sebelas atau jam 12 belas paling sudah pulang nggak nyampe nggak nyampe lama jadi kita bisa belajar siang jadi jam 3 atau setengah tiga gitu kita sudah bisa belajar nanti kalian satu jam aja nggak usah lama setelah belajar nanti kalian tinggal pergi ke masjid atau mau main sama temennya atau mau mau apa menyiapkan bantu bantu ibu buat buka puasa dan sebagainya boleh ya oke gitu adik adik ya Mas Bakti tutup kalau ada pertanyaan dulu nggak adik adik eh that... okay, ya kali kali ini kita nggak ada. ada ya, ada? Mata? Tidak, tidak ada. Eh okay, ya, oke okay. nanti ya kalian belajar lagi hari besok hari Senin sekali lagi kalau bulan puasa mulainya lebih lebih siang karena kalian pasti uh, apa siang udah pulang sekolah gitu karena kalau puasa kan pulangnya cepet ya jadi nanti kalian sorenya itu bisa bisa menyiapkan puasa dan sebagainya, gitu. buka puasa dan sebagainya. Oke, okay, Mas Bakti tutup pertemuan hari ini. Sampai ketemu hari Senin, adik-adik ya. Sehat-sehat, jangan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Yo, yo. ya Legend Life. Yo.